TPU makanan. Inyo <SILENCIO> center. sebelah mana? <SILENCIO> Biarin apa-apa so, Sini ya Jadi ini di, uh, kita menuju lokasi Daerah Karawang Katanya sini ada pemakaman hmm. Saya nggak juga di sini ada uh, Cerita tentang apa ini banget ya, untuk dipakai buat eksplor ini sawah ya nah ini udah ada ponselan dan tuh, ya. nah ini kontrol. Ya, kontrol. Ada orang -orang. ini udah ada temen mas juga nya di pemakaman agak sedikit ada ini ya ada apa namanya ada sawah di kanan kiri nah ini ada soalnya agak ngebayang ya coba di yang cek lokasi agak di itu dong eh yang yang mantau coba uh, dicat dulu cek gambar cek gambar Cek gambar ya. Sorry cek gambar. Di mana itu, A? Di daerah Karawang. Sorry agak blur. Ini enggak tahu nih kenapa blur gitu. Kameranya kenapa blur? Sorry, sorry, kita Eh, hey, lupa saya mengenalin di sini lagi sama Ayu. nah Ayu katanya pengen ikut. Ini kenapa kameranya blur katanya? Kenapa blur ini? Apa flashnya nyala ya? Coba. Oh, tadi flashnya nyala. Sorry sorry. Tadi flashnya nyala. Apa? Ayo ikut. Ayo di sini. Ini ada. Ayu juga, tapi jangan jauh-jauh. Kenapa? Hati-hati, ah, banyak kecoa buset, Doni. Jadi ini, uh, ini ada subscriber juga, ada Ayu katanya uh, Nge-rekomendasiin Sebenarnya lagi main. Eh, ada apa atas? Ada cahaya di atas tadi. Ada kayak cahaya di atas suruh, suruh. Ya. Tadi aku melihat cahaya di atas uh, Ayo juga melihat itu ya Ayo Siapa namanya Ayo lihat sini Siapa namanya namanya Ayu ya Ayu eh, pengen ikut Nadia subscriber saya dan katanya pengen ikut nah berhubung ini bulan puasa tapi ya sengaja aja ikut ke sini gitu kayak eh, apa namanya live juga nah di sana tuh ada keranda juga bro dan ini pohon apa nih yuk beringin ya apa nih pohon apa ini kiprek Fokus, fokus kanan pemakaman. Kalau nama Baskom itu milik saya. Oke, sebentar. Jadi saya sini bertiga. Eh, Ayu yang nemenin Ugi. Saya sendiri di sini fokus Dan puasa Tapi ini lihat ya. Kalian bisa lihat ini ngeblur. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya halibait mineral jinni wal well. Kantor langsory kayak kayak ada nilai magis sendiri. Nih tadi saya ngelihat di sini ada kilatan cahaya. Ayu tadi ngelihat, baru pertama kali masuk Ayu udah lihat tadi. Ayu minta pulang barusan takut juga dia. Ini lokasi kecil sih sempit jadi kita nggak bisa kesana kesini. Gitu. Saya kira lokasi besar ternyata kecil. Gak terlalu luas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Inalillahit. So ada asep juga tuh. Saya fokus ke kamera saya belok fokus ke kamera di bawah di bawah, Bukan, Bukan, di bawah. Tadi, tadi kayak ada asap sih <tuk> caranya dari tadi ini Untuk. Untuk terus Ganteng, Medina, Poek, atur Nurhon Poek ini ada pohon. Masihnya kecil guys, jadi kita nggak bisa kesana kesini Nah di kampung saya Pohon ini tuh jarang dan saya nemuin Pohon beringin yang kayak gini Ini bukan pohon beringin ya, pohon waru Nah, kalau pohon waru Ada di Cimahi itu di sekitar Taman Kartini Ada pohon waru juga dan ada pohon beringin Yang usianya, usianya tuh Ratusan tahun guys, jadi ee, Lebih besar dari ini Dan sekarang itu Taman itu digunakan untuk rekreasi anak-anak kecil untuk main dan kalau di sini pohon waru digunakan untuk eh, kebanyakan ada di pemakaman, bukan digunakan maksudnya ada banyak di, di pemakaman kalau dicimahi kebanyakan pohon-pohon seperti itu sudah menjadi taman saya tidak bingung mau ngebahas apa, karena apa ya? Sudah lama juga tidak live. Saya mohon maaf, dan buat yang nonton juga, saya bingung soalnya apa nih bulan puasa ya. Jadi, kayak kayak ada batasan tersendiri gitu. Kalau dibilang gimana ya, sebenarnya di, di, di kanan kiri saya sebenarnya kayak ada asap gitu. Cuman nggak tahu ada dari mana asapnya, cuman nggak ya? ketanggap kamera. Ketanggap ya sama kamera, di kanan kiri saya tuh ada asap sebenarnya kayak asap rokok, padahal kita nggak rokok. Edi nggak rokok, kenapa nggak? Oh, kok oh Edi berarti? Saya halu guys tadi, <laughs> tren itu dari tangannya Edi. Itu sana sawah ya, kalau oh, terus ke sawah ya. kecil sih, ini enggak banyak, enggak, enggak di atas sih. Saya bakal lama-lama sih Kayaknya cuma 20 menit aja sih cukup ya Soalnya uh, Apa Mengisi kekosongan aja Dan ternyata memang belum ada apa-apa Next time Kita bakal live lagi Jadi gini Nanti setelah ini mungkin minggu-minggu ini Saya bakal live lagi di daerah Karawang Karawang kota Yang kemarin kita ngeliat kuntilanak Kepalanya di Bopong Nah kita mau cari lagi dia jadi jangan kemana-mana Saksikan terus di Wangi Misterius Live-nya Jangan lupa subscribe Share dan berikan like juga ya Berhubung sekarang udah malam banget Mau masuk ke waktu sahur Kita juga butuh rehat ya Perjalanan pulang masih panjang Dan mohon maaf Buat uh, kalian yang nonton Kalau tidak memuaskan uh, Sebelumnya saya terima kasih Dan next time saya bakal Berusaha lebih Baik lagi menampilkan Video-video yang kalian mau Dan jangan lupa subscribe juga Channelnya Upi Channel Buat kalian yang suka dengan Konten-konten Bucin Oke gitu ya Kita langsung balik aja Pulang lagi kalau lokasi awal berhubung mau sahur ya guys Buat kalian yang baru mohon sarannya kritiknya agar saya lebih baik lagi membuat film-film atau video-video yang lebih baik menurut kalian versi kalian saya temukan kemarin suara burung, agak, burung gagak ya di video sebelumnya video sebelumnya saya pun mendengarkan suara mendengar suara burung gagak dan apa ya lalu ditemani oleh sosok tinggi besar yang mengejar saya kemarin sayangnya sini kita nggak nemu dan Temunya ada daerah Karawang, Karawang Kota. Ini pun sebenarnya di belakang rumah penduduk sih. Dan makam yang tadi pun mungkin makam ya makam keluarga gitu. Saya nggak bisa nyebut juga. Nah itu masalahnya itu karena masalahnya karena makam keluarga. Jadi saya nggak bisa asal sebut lokasinya di mana. Oke gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.